gak mau ngasih gue dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi untuk diintego eh interogasi oleh polisi ini ceritanya pembunuhan ya jadi harus kayak merah-merah darah gitu saya kopep banget sih gua halo aku Virginia Angel nih hari aku akan membahas kasus kriminal tapi bukan yang membahas satu orang terus aku ceritakan full nggak jadi aku akan membahas kasus kriminal yang Mengenai beberapa pembunuh dan korbannya, yang di mana korbannya ini dibunuh karena hal sepele, jadi motifnya itu sepele. Mereka dibunuh tanpa ampun dan sangat tragis. Oke, biar enggak lama-lama lagi, simak terus. Mari, kita mulai. yang pertama itu Richard Angelo dia datang dari keluarga yang berpendidikan lah dan Richard Angelo ini seorang perawat di salah satu rumah sakit di New York nah si Richard ini terkenal sebagai perawat yang teladan dan dia tuh dihormati kenapa? dipercaya Richard ini bisa menyembuhkan pasien-pasien yang udah dekat sama ajalnya. suatu hari ada seorang pasien dia itu sedang sakit ya tiba-tiba si. Richard ini datang ke kamarnya terus suntikin dia tuh apa gitu sehingga pasien ini tuh enggak nyaman rasanya akhirnya pasien ini pun mencet tombol bantuan sehingga perawat yang lain datang dia pun meminta perawat yang lain untuk tes urinnya dia diambillah sampel urin terus dianalisa akhirnya tesnya membuktikan bahwa ada positif mengandung obat dan obatnya itu obat pavulon dan anectin yang keduanya itu disuntikkan ke pasien tersebut Sehingga pasien tersebut merasa gak nyaman Nah keesokan harinya si Richard itu pun digeledar rumahnya Dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi eh, oleh polisi Dari situ diketahui bahwa obat yang disuntikkan ke pasien Itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan pasien tersebut jadi pasiennya bakal sesak napas dan mati rasa. Ternyata si Richard ini sudah melakukan hal yang tidak terpuji itu ke beberapa pasien yang jumlahnya itu 37. Kalian tahu nggak tujuan si Richard seperti itu tuh? Kenapa? Motifnya apa? Si Richard ini kan terkenal dia tuh pahlawan ya. Dia sering dipuji. Dia tuh pengen dipuji lebih lagi dari level yang segini Pengen jadi level yang segini loh Jadi dia melakukan eksperimen yang dimana ia menyuntikkan uh, Atau melumpuhkan pasien-pasien tersebut nanti dia tolong Dan kalian tahu 37 pasiennya, 12 doang yang dia berhasil selamatin Dan 25-nya meninggal Jadi benar-benar hal yang sangat sepele, pengen dipuji Terus dia melakukan hal-hal yang sangat apa ya tidak baik untuk dilakukan aduh tidak baik untuk dilakukan ya benar tidak baik untuk dilakukan, sangat buruk dari apa yang ia lakukan akhirnya ia dijatuhi hukuman 61 tahun penjara karena ia didakwa atas pembunuhan tingkat 2 satu dakwaan pembunuhan karena lalai dan enam dakwaan penyerangan ini aku baca panas sekali aku pakai baju ini, nih kena leher tuh uh, ngomong tuh gerah gitu. Cuma ya udah kan ini ceritanya pembunuhan ya. Jadi harus kayak merah-merah darah gitu. saya Psikopat banget sih okay. Yang kedua, ada yang namanya David Scott, dia itu umur 49 tahun dan dia punya teman namanya Roger, umurnya 42 tahun. Suatu hari si Roger ini datang bertamu ke rumahnya si David dia datang duduk dong di ruang tamu ya kan dia keluarin tuh snack citos citos yang puff kalian tahu kan itu enak banget tuh asin asin gimana gitu ada banyak varian rasa enggak enggak ini bukan iklan oke okay? aku ngasih tahu karena aku suka itu kalian bisa kirim ke sini rumahku nah si Roger ini kan makan tuh citosnya David minta aku mau minta dong citosnya tapi ngomongnya bukan kayak gini ya cowok pasti minta dong Minta si Roger ngasih, ngasih makan satu. Kan aku udah kasih tahu ya, cheetos yang puff itu tuh enak. Akhirnya si David minta yang kedua kali sama Roger, mau minta cheetosnya dia. Si Roger marah-marah dan gak mau ngasih ke David ini. Akhirnya David tuh bener-bener kayak, apa sih? Kok lo gak mau ngasih gua cheetos? Dia pun ke dapur, dan kalian tahu ngapain? dia ambil pisau dia keluar lagi terus dia menikam dada si Roger karena dia membunuh menikam si dadanya Roger pakai pisau akhirnya si Roger tuh meninggal di tempat. bener-bener kayak hal yang sangat sepele banget itu bisa terjadi cuman karena nggak mau dikasih Citos aku tuh nggak bisa ngebayangin cuma Citos yang bisa dibilang di Indonesia 9000 ya Orang yang udah dibesarin sama ibunya dengan biaya yang sangat amat banyak dibanding sama Citos yang cuma 9000 ribuan itu kayak wow sepele banget Dari kejahatannya ia pun dijatuhi 15-20 tahun penjara Ya. Yeah. Oke kasus sepele lainnya datang dari Brenda Spencer yaitu seorang wanita berusia 16 tahun yang tinggal di seberang sekolah jadi rumahnya itu di seberangnya sekolah dasar yang ada di California ceritanya gini, pagi hari itu kan uh, kumpul nih siswa-siswa sekolah dasar yang menunggu kepala sekolahnya datang untuk membuka gedung ya tiba-tiba Brenda keluar dari rumahnya dan menembaki anak-anak yang ada di apa namanya di sekitar sekolah. Karena si Brenda itu nembaknya sembarang, nembak-nembak bagi nembak, nembak gitu. kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana. Akhirnya pun berusaha untuk melindungi para siswa dan petugas keamanan juga berusaha untuk melindungi para siswa, tetapi naasnya kepala sekolah dan petugas keamanan tersebut tewas. Akhirnya Brenda pun ditangkap. Dan ditanya dong, kamu kenapa melakukan hal yang seperti ini? menembaki para murid, guru, dan petugas keamanan. Kamu kenapa? Dan tahu gak jawaban berenda apa? Gila ya. <guluh> Kalian kalau tahu tuh kayak kesel banget. Jawabannya gini. Aku benci hari Senin. Menembak itu bakal mewarnai hari aku. <guluh> gila, gila, gila. Wow, kalau kita ya orang biasa, ya orang normal, ya benci hari Senin, ya udah benci kayak bangun pagi, ya elah udah Senin aja, tapi nggak sampai yang brutal kayak si Brenda ini itu greget banget. Ahal sepele yang dilakukan Brenda terhadap siswa-siswa serta guru yang ada di sekolah dasar tersebut, ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi kalian tolong yang benci hari Senin jangan sampai brutal seperti Brenda. Jangan aneh-aneh, jangan menggila. Benci ya udah benci aja nanti juga ada saatnya hari Senin tuh menjadi hari yang berwarna buat kalian. ya gak? Yang keempat datang dari seorang pria berusia 36 tahun namanya itu Vergeus Glenn itu seorang pria yang berasal dari Selandia baru dia punya adik namanya Craig, cowok nah suatu hari adiknya berkunjung ke rumahnya si Fergus Glenn ini sebut aja Glenn ya, dia datang ke rumah Glenn dan si adiknya itu curhat ke Glenn aku habis cerai sama istri aku nah ya namanya kakak beradik ya pasti kita mendengarkan curhat adiknya sendiri, akhirnya si Glenn itu mendengarkan curhatnya Dan dia tuh kasihan sama si adiknya Mungkin udah malam juga Akhirnya Glenn pun membuatkan makan malam untuk adiknya Disajikan makan malam Terus mereka makan, makan berdua Adiknya ini udah makan Langsung masuk ke kamar Dan adiknya tidur Tiba-tiba Glenn mengambil cup dan langsung masuk ke kamar membunuh adiknya, ditikamnya entah gimana lah pokoknya dibunuhnya sampai meninggal. Dan si Glenn ini pun ditangkap sama polisi dan diinterogasi lagi ditanya kenapa membunuh adikmu? Glenn bilang aku menyesal udah membunuh adikku sendiri, tapi aku juga kesal aku membunuhnya karena pada malam itu. Dia curhat ke aku, dia cerai sama istrinya, ya udah udah malam aku buatin makanan buat dia, dia udah makan langsung tidur, bukannya ucapin terima kasih dulu ke aku, aku kesal. Ungkap si Glenn seperti itu, jadi motifnya hanya karena tidak diucapkan terima kasih oleh adiknya, dan ia pun membunuh adiknya dengan kapan. Jadi sebisanya ketika kita mendapat bantuan dari orang lain atau mendapat sesuatu dari orang lain, ucapkan dua kata tersebut, terima kasih, udah itu aja. Dan dari kasus Fergus Glenn ini, ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Oke, okay, yang terakhir ini hal yang sangat amat sepele terjadi pada seorang wanita bernama Kim Pam. Dia adalah seorang wanita yang bercita-cita untuk menjadi pembawa acara. Suatu hari, ia diundang temannya untuk ke klub malam. Dia datang tuh. Terus kan mau masuk ke klub itu harus antri. Dia antri dan ada sekelompok orang wanita melakukan selfie di, ya mungkin dekat pintu masuk lah ya. Si Kim ini menunggu dong karena dia mau masuk kan. Lama banget mereka selfie-nya. Akhirnya si Kim ini melintas aja Hasil dari foto selfie sekelompok orang tersebut Terlihat ada Kim yang melintas Jadi istilahnya tuh foto bom ya Foto bom Semacam kita mau foto Tiba-tiba ada orang lewat gitu Atau enggak tiba-tiba orang lewat depan kita ya Pokoknya kayak gitu Mengusili sesi foto orang lain Entah sengaja maupun tidak disengaja karena hal tersebut, sekelompok orang itu memukuli Kim, menginjak injak dia Hingga si Kim ini akhirnya terluka kan, ia dibawa ke rumah sakit, ia mengalami koma Jadi benar-benar parah banget Dan beberapa hari kemudian, Kim ini meninggal Benar-benar sepele banget cuma karena melintas di sesi foto orang lain Ia pun harus meregang nyawa gila nggak? kalian jangan iseng ya kalau teman lagi foto terus tiba-tiba masuk ke depannya, masuk ke belakangnya gangguin mereka. Kita tidak tahu teman kita itu seperti apa. Oke, okay, segitu aja video hari ini dan aku mau minta maaf terlebih dahulu. Biasanya di kolom deskripsi kan aku bilang kalau aku up video itu di hari Jumat. Tetapi ini aku ada beberapa video yang aku upnya itu hari Sabtu dan ini juga hari Sabtu. Aku minta maaf banget. Beberapa hari ini nenek aku itu operasi katarak jadi harus bolak-balik rumah sakit dan aku tidak ada waktu untuk searching ide buat merangkum menulis dan lain-lain ini aja ya ini aja aku baca dari HP ini aku cari artikel-artikel yang ini dan artikel yang ini terus kalau misalnya isinya udah sama aku rangkum pakai otak akulah sedih menurut aku ini udah sama aku sampaikan gitu dan semoga kalian suka video kali ini kita jangan jadi orang yang seperti yang aku jelaskan tadi cuma karena hal sepele menyakiti orang lain. Oke, okay, aku Virginia Angel. Terima kasih udah nyimak and see you. Bye-bye.